Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kami mahasiswa Malu Nusantara dari dosen pembimbing Bapak Dr. Fikri, MSI, dari program pertukaran mahasiswa berdeka Dalam video ini kami akan mempersembahkan video dokumentasi kegiatan kontribusi sosial yang telah kami lakukan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat mempererat kesatuan kita sebagai warga negara dan penerus bangsa Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke tempat pengambilan makanan di mana kita akan mengambil 60 bungkus makanan yang nantinya akan kita bagikan nih kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti ojek online, pengemis, pengamen dan lain-lain. Jadi stay tuned. udah sampai ya di tempat pengambilan makanan di belakang nah sekarang kita ambil aja bakal kita bungkus menjadi tiga kategori nanti saya jelaskan. Nah sekarang kita bakal ngebagi makanan ini jadi tiga kategori. Kategori pertama di satu plastik ini bakal berisi sekitar dua bungkus makanan lah supaya pembagian makanan menjadi lebih mudah. Untuk dibagikan, There. Ada yang isi dua, jadi nanti pas uh, pembagian gampang gitu. Nah, ini buat menunya. Menunya kita ada ayam, sayur, mie, sambal, sama nasi. Jadi, kenyang banget nih. Oh, oh, oh.